banyak ikan koi teman-teman wih let's go kita serok pakai jaring ini teman-teman wah ikannya sangat susah untuk membatkan teman-teman wow, wow, wow, wow, wow, wow kita dapat ikan koi warna merah dan putih teman-teman wih kita simpan lagi teman-teman wow wow wow kita cari ikan koi yang berwarna merah teman-teman hop wah wow, tidak dapat teman-teman Ih, ikannya ke kesana kemari dan tertawa teman-teman wow ikannya larinya sangat kencang teman-teman wih kita serok yang lebih besar lagi teman-teman Wah, susah sekali teman-teman Widi, Wah, ada ikan berwarna putih ini teman-teman Widi Kita mendapatkannya teman-teman Ikan koi berwarna putih Wadidaw, mantul sekali teman-teman Wah, wah, wah Ada singa laut teman-teman Ini masukkan ke dalam keranjang teman-teman wah ada iguana juga teman-teman ayo -teman. nah, kita ambil iguana berwarna orange ini teman-teman wow mantul wih ada ikan berwarna hijau teman-teman kita serok wow wow wow, wow. birunya teman-teman. dimasukkan -teman. ke dalam keranjang lagi teman-teman. Wah ada kuda laut teman-teman. Wih berwarna kuning teman-teman. Wow mantul. Kita lanjut ngeruk ikan koi teman-teman let's go wow wow wow wow wow wow ikannya larian teman-teman widi widi widi wow dapat lagi teman-teman ikan koi berwarna merah teman-teman widi mantul, kita simpan kita lambak teman-teman lanjut teman-teman widi widi widi sana ikannya Mengungkap teman-teman di bawah air terjun. Wow, kita serok-serok, serok-serok, teman-teman! Wow, widi-widii, ikannya berlarian teman-teman! Wow, wow, wow, wow, wow. kita teman wah yang ini teman-teman wow, wow, kita mendapatkannya lagi teman-teman wadidaw mantul kan teman-teman pasti dong teman-teman kita simpan lagi teman-teman semangat pagi teman-teman kalian harus tetap semangat teman-teman kita serok ikan-ikan yang penuh dengan warna-warna warni -warna ini teman-teman mantul kan teman-teman sebelum yes, kita menyerup ikannya teman-teman ayo kita menangkap menangkap apa menangkap ikan ikan yang warna apa ikan yang warna merah wow wow wow, wow, wow. wah susah teman-teman wih dapat ikan marble teman-teman wow perutnya besar sekali teman-teman Widih keren kita simpan lagi teman-teman ke dalam bak lagi wow sampai sini dulu ya teman-teman tangkapan kita sudah banyak teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman dadah teman-teman